Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pada hari ini Tanggal 21 April Saya diberi kepercayaan Memperingati harlah Fatayat MU Yang ke 70 Dan saya diminta oleh Ketua bidang dakwah Fatayat dan ini juga termasuk program Ketua IHQI Ikatan Hafi Al-Quran Yang kebetulan Dimandatkan sebagai Ketuanya adalah saya sendiri Maka kita bareng-bareng bersama Akan mengaji kitab Dalam rangka memperingati harilah Fathya Temu ini Kitab Siti Nila Adliyah Karangan Haji Fakir Abdul Qadir Kenapa saya memilih kitab ini? Karena kitab ini benar-benar sangat-sangat egaliter, kitab ini memberi nuansa yang baru, kitab-kitab munahakat, sebagaimana kitab-kitab yang pernah dikasih di pesantren ini oleh kalian semua. Tentu sahabat-sahabat Fatayat di rumah, seperti ukur durjen, kurator uyun, dan sebagainya. Dan kemudian ada kitab ini memberi kesejukan tersendiri bagi saya, karena ada keseimbangan. Ada uh, semacam wawasan baru bahwa ternyata kitab-kitab uh, Munakahat ini ada yang sudah kita kaji Kayak Ukutul Jen dan kemudian Kuratul Uyun ini ada penci imbangnya, ada pembangunannya Sehingga seluruh uh, Tabat Fatayat dan juga teman-teman di rumah ini atau di pesantren ini Nanti akan bisa memilih hadis mana Uh, yang bisa kita pakai dan kita amalkan uh, di dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti kita tahu, uh, kadang kitab-kitab itu hadis hadis dalam kitab tersebut seakan-akan memberi pengertian, "menjudutkan pasal, kenyataannya tidak menjudutkan aslinya," tapi penjabarannya, pengertiannya kadang menjudutkan secara seksual, dan itu tergantung kepada siapa yang... Me mengkajinya Siapa yang mengajarkannya Nah, kitab sitin ini e, Nanti juga Akan memberikan Warna lain e, Semacam pegangan baru kepada kita Ada hadis-hadis yang sangat-sangat egaliter, tidak misoginis Misalnya Misoginis ngerti Mboten? Ngerti Mboten misoginis? Misoginis itu adalah pandangan yang menyudutkan Perempuan jadi kayak-kayak seakan-akan e, ada kebencian terhadap perempuan, nah e, semacam itulah atau stereotype. Nah stereotip itu adalah pelabelan dan pelabelan e, itu adalah kadang-kala -kadang membawa pelabelan yang negatif. Kalau pelabelan yang positif, saya kira nggak masalah ya. Itulah salah satu kenapa saya memilih tema ini karena dirasa penting bagi kita untuk memberi keseimbangan tadi. Terutama dalam kajian fikih-fikih perempuan atau kita kenal dengan fikhul mar'ah ataupun fikhul nisa Bismillahirrahmanirrahim Babun nisa latab'adur rijali anil kurbatillahi ta'ala Ini menerangkan bahwa perempuan itu tidak menjauhkan suaminya Tidak menjauhkan laki-lakinya dari mendekat untuk beribadah kepada Allah karena selama ini ada yang mengatakan perempuan itu apa namanya menghambat perjalanan seorang laki-laki untuk bisa takhorub kepada Allah, atau misalnya perempuan itu mengganggu, bahkan membatalkan sholat seperti ungkapan hadis An Abi Hurairah, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب. Yang bisa memutus salat, perempuan, himar, keledai, dan anjing. Nah, kenapa ya perempuan kok dijajar dengan keledai, anjing? Ini kan kalau yang ngaji sih nggak masalah karena sudah ngerti ya. Ini adalah bagian dari blablablabla. Bla bla bla. Sementara orang yang awam baru ngaji tentang Fikunisa mendapatkan hadis ini, maka mungkin perspektifnya sangat tekstualis. Jadi kalau sudah tekstualis, nanti membawa dampak yang negatif. Nah, ini beberapa hadis yang akan saya kemukakan yang akan saya kaji di sini adalah hadis-hadis tentang peran perempuan atau eksistensi perempuan. Dalam meningkatkan ibadah suami uh, Takarub kepada Allahnya An Aisyah radallahu anha Anan alaihi wasallam Kala li ummi salama Lumi salama La tu'zunani fi Aisyah Fa innal wahya Lam ya'tini Wa ana fi thawbi muratin Illa Aisyah Nah, jangan menyakiti la ini, la ini, jangan menyakiti saya di dalam masalah Aisyah. Karena sesungguhnya fa'inal wahyu lam karena sesungguhnya wahyu itu tidak mendatangi saya. Wa illa sementara saya berada dalam satu selimut perempuan-perempuan istri-istri saya kecuali Aisyah. Hadis ini asbab burudnya kecemburuan Umi Salamah. Umi Salamah itu salah satu istri Nabi terhadap Siti Aisyah. Nah kemudian Nabi eh, memberi pemahaman, memberi, mendamaikanlah intinya kepada Umi Salamah. Dia berkata begitu, jangan menyakiti saya tentang masalah Aisyah. Karena wahyu itu tidak turun kepada saya dan di saat saya bersama istri-istri saya. Kecuali satu ketika bersama Siti Aisyah. Malaikat Jibril mau turun. Ketika mau turun memberikan wahyu ketika Siti Aisyah bersama Nabi. Sementara ketika bersama istri-istri yang lain, Malaikat Jibril tidak pernah memberikan wahyu. Nah ini, ini, ini contohnya. Saya bukan berarti ingin menjelaskan bahwa ada... Uh, apa namanya Bahwa Aisyah itu lebih Stratanya lebih tinggi dibanding istri-istri yang lain Bahwa Aisyah itu lebih istimewa Dibanding istri-istri yang lain Tidak begitu Spirit yang dibangun dalam hadis ini Bahwa perempuan Tidak menghalangi Kehadiran perempuan itu tidak menghalangi Hadirnya wahyu Dalam diri seorang nabi Berarti kalau ada yang mengatakan Bahwa perempuan itu uh, Martabatnya rendah Perempuan itu martabatnya Uh, kedua setelah laki-laki Merkualan itu mengganggu Ibadah laki-laki itu salah Karena pada saat Nabi bersama Siti Aisyah pun ayu itu turun Nah Ini salah satu itu Sebagaimana kita tahu bahwa Problem poligami itu Membawa imbas ya Orang mengatakan kalau bisa adil nggak masalah Tapi adil itu kan film mal ada adil yang tidak bisa dihitung-hitung Tidak bisa dibendakan Yaitu ketika bersifat perasaan Nah salah satu itu al-mahabbah Mahabbah itu cinta kasih Itu kadang kala tidak bisa dibikin adil Suami cinta kasihnya kepada istri pertama 50% Istri kedua 50% Istri ketiga 50% Gak akan bisa Mahabbah itu suatu unsur kecenderungan pribadi Nah pasti dia akan Biasanya memilih kepada istri yang muda yang paling istri-istri uh, ketiga, ke, yang paling terakhir Karena khulikul insan bil jadid itu seperti itu Bahwa manusia itu diciptakan mencintai barang-barang uh, yang baru Gih, Salah satunya misalnya, kalian punya baju, nggak udah, udah selalian, saya saja Saya tuh punya baju, kalau punya baju itu pasti yang terbaru yang saya selalu pakai ke acara penganten saya pakai baju itu yang baru, misalnya baju barunya merah ke acara sunatan biru lagi, ke acara memituan biru lagi dan pakaian lama saya itu ditumpuk paling bawah nah ketika saat pakaian baru saya sedang dicuci atau disitrika atau di laundry, baru saya pakai yang lama ya tidak? ya, itu itu itu itu sangat fitrah Nah, begitu dalam perjalanan kehidupan poligami nabi ada beberapa sejarah yang menceritakan tentang cemburuan kecemburuan para istri-istri Nabi terhadap istri yang lain. Misalnya bagaimana uh, Umi Salamah juga cemburu kepada Siti Sofia. Siti Aisyah juga pernah cemburu kepada Siti Sofia. Pernah mendengar cerita Siti Sofia? Siti Sofia adalah salah satu istri Nabi. Beliau adalah tawanan uh, dari suku Haibar. Madinah Yahudi, beliau turunan orang-orang Yahudi yang pada perang hebar dikalahkan oleh Nabi Muhammad, terus kemudian uh, sebagai tawanan dibawa ke dibawa Nabi dan kemudian diperistri. Nah, Siti Sophia itu berdasarkan profilnya yang pernah saya baca, beliau sangat cantik sekali, matanya bulat bening. Rambutnya juga panjang ikan. Cantik. Nah, ini, ini menimbulkan kecemburuan para istri-istri nabi yang lain. Salah satunya, misalnya cuma mengatakan, itu perempuan Yahudi. Hmm. Siti Aisyah juga mengatakan, itu perempuan Yahudi. Siha Siti Sofiah, e don pada waktu itu. Karena julukan-julukan yang diberikan oleh istri-istri nabi yang lain. Dan dia kemudian menangis dan bercerita kepada Nabi Muhammad tentang itu. Nabi Muhammad jawabnya apa? Kamu itu hebat, perempuan hebat. Bapakmu nabi, pamanmu juga nabi. Karena Siti Sofia itu, atau Sayyidah Sofia itu adalah, kalau dari sisi nasab, jalurnya ke Nabi Harun Alaihissalam. Dan Nabi Musa itu adalah uh, Pakdenya ya. Jadi Pakdenya Nabi, kata Nabi Muhammad. Ayahmu juga Nabi, itu cara menghibur Nabi. Uh, kepada Siti Sofia supaya tidak tidak merasa sedih dan merasa pede karena distigma seperti itu. Tapi kemudian juga Nabi uh, di samping menghibur Siti Sofia juga uh, berkata kepada istri-istri yang lain untuk tidak boleh berkata seperti itu. Itulah bijaksananya Nabi kepada para istri. Nah, ini kemudian yang berikutnya adalah Haditsan Al-Qasim an Aisyah radhiyallahu anha. Khalat bisa sama adal tununa bil kalbi wal himar Aisyah pernah berkata sejelek-jeleknya persamaan untuk kami para perempuan adalah ketika disamakan dengan anjing dan himar Masa kita perempuan itu disamakan dengan anjing dan himar kata Siti Aisyah Wa qad ra'aytunni wa Rasulullah sallallahu alaihi wa nahmud dajiatun bainahu wa bainal qiblah Sementara kami benar-benar melihat sendiri bahwa Rasulullah pernah sholat, dan di depan Rasulullah antara kiblat dan rasul itu ada saya sedang tidur terlentang, ada riwayat yang lain mengatakan seperti jenazah, yang terlentang. Faiza, Aroda, Romaza, Rijali, Fakobat, Tuhuma, dan ketika Rasul hendak sujud, maka Rasul akan memberi isyarat memberi syarat kepada kaki saya dan sehingga saya akan menekuk kaki saya ada yang saya akan beringsut sehingga Nabi bisa bersujud sesuai dengan judul kalau misalnya ibadah takorub seorang laki-laki itu bisa dihambat karena perempuan kenapa Nabi masih bisa meneruskan sholat padahal Siti Aisyah jelas-jelas tidur di depannya sama dengan kita ketika di kamar yang sempit Ada anak saya yang laki-laki misalnya Tidur kita sembahyang Itu kakinya pasti ada di uh, Sebelah-sebelah saja kita Kita hanya menyingkirkan begitu pada Suasana tempat yang sempit Nah Nabi juga pernah melakukan seperti itu Hadis ini sebagai kritik Hadis Abu Hurairah Jadi si Aisyah mengkritisi Abu Hurairah Kita tahu si Aisyah itu cerdas sekali Aling Cantik muda, pengen nggak? Belajar ngaji <laughs> ya, Dan pintar Supaya kayak Siti Aisyah Nah ini uh, Banyak berapa sejarah menceritakan Bahwa setelah Nabi wafat Itu menjadi model dasar Bangsa dalam pengertian nih, Umat Islam dunia untuk bisa Merujuk apa saja yang bisa dilakukan Oleh Nabi pada waktu itu Siti Aisyah itulah penyumbang Hadis terbesar setelah Abu Hurairah Nah ketika Abu Hurairah mengucapkan seperti itu, Sudah dalasya protes karena Abu Hurairah bilangnya ada hadis begini. Ini juga hadis riwayat Muslim ya, hadis Sahih. An Abi Hurairah kholah Rasulullah Sallam yak al-maratu wal-himaru wal-kal. Nah, katakan bahwa memutus salat itu dalam pengertian membuyarkan konsentrasi, membuyarkan apa namanya pandangan kehusuan ketika sedang sholat <tuh> hadis Abu Hurairah ini di di apa namanya di kantor sama sama Siti Tiai Abu Hurairah nggak tahu saya pada waktu sholat di depan Nabi Muhammad al kalbul aswad Huwa syaitan al kalbul aswad itu adalah syaitan ada yang mengatakan al kalbul aswad itu adalah haktiki ya anjing yang hitam sementara perempuan haid Kemudian riwayat lain dari Abu Zar berkata Yaktaus yakun rojuli, rahli. Jadi yang membuat para ulama, tapi dikatakan sebagai apa tadi? Membuyarkan konsentrasi kekhusyukan Nah itu dari hadis-hadis uh, yang hampir sejenis tapi redaksinya berbeda itu kemudian dimaknai oleh para para para muhaddis bahkan yang melakukan takhrij hadis salah satunya adalah kenapa almarah wal himar wal -khalb. kenapa bukan yang lain? zaman nabi. Di mana perempuan itu secara eksistensi sangat-sangat berada di bawah. Kita tahu sejarahnya bahwa apa namanya? Nah, perempuan itu sesuatu yang tidak dikehendaki dalam keluarga Arab kala zaman zahiliyah. Apalagi kalau perempuannya pakai rok mini dia deh sholatnya. <laughs> Kemudian himar, kenapa himar? Himar itu keledai. Saya sendiri belum melihat ya keledai itu seperti apa. Ketika dia keledai itu mendek ya bahasanya, mendek itu apa? Bahasa Indonesia apa ya saya lupa. <laughs> Nongkrong, <laughs> apa. Nah itu ketika disuruh pergi oleh orang itu cenderung membandel nggak mau pergi jadi jogro aja di situ walaupun di gusah-gusah ya khusus -gus seperti itu tetap enggak enggak enggak apa namanya hitam anjing hitam itu disamping menjinjikan bagi kita juga menakutkan saya itu termasuk orang yang paling takut anjing sejak dulu sehingga sekarang dari sekarang pun kalau ketemu ada di depan ada anjing saya sudah langsung stop stop perjalanan, stop perjalanan, saya akan diem dimit-dimit langkah saya enggak langkah saya enggak sampai kedengaran bila perlu jangan mengganggu konsentrasi anjing yang lagi nongkrong itu apalagi sampai melihat itu sejak dulu begitu dulu ketika di Jogja juga ketika kuliah kalau lewat perkampungan ada anjing saya pasti balik lagi milik tujuh kali dan salah satunya dengan debu saya bayangkan betapa susahnya dan betapa menakutkannya gitu kan. Karena ya padahal sih tidak seperti itu. Banyak orang-orang yang pencipta anjing. Tapi karena tadi salah saya begitu dari kecil kenal Najis Mugholazzo. Nah sehingga menghindarkan diri saja sebenarnya. Padahal sih tidak apa-apa untuk orang-orang tertentu yang penyayang binatang tidak apa-apa. Nah kalb itu sehingga kalau misalnya nongkrong, kalbnya nongkrong di depan orang sholat tanpa batas satir atau hijab. Menakutkan tidak Apalagi kalau pas anjingnya ngelosor, saja dari lah, <laughs> nah, Ini bahasa saya sendiri ya Menganalogikannya seperti Nah ini Padahal jelas-jelas uh, uh, Bisa dilakukan seperti itu An <tuh -tuh> Abi Qutada anhu Khurja alaina An Nabi Abi berkata Keluar Nabi bersama kami Wa umamah bintu abil as Ala Dan umamah putri Abi as itu atas jaminan Nabi Fashallah Nah atas jaminan Nabi itu apa Jadi umamah itu adalah Cucu Nabi dari Siti Zainab Siti itu bahasa Indonesia singkatan dari Sayyidah kali ya Dengan Hala binti Khwailid Siti Khadijah juga binti Khuwailid Jadi saudara Apakah itu kakaknya atau kak adinya Nah Antara Siti Khadijah dan halah hal hal ibunya Mantu itu kakak adik Jadi sepupuan dinikahkan <tuh> Namanya Abu Dinikahkan sama uh, Zainab Ini ceritanya panjang ya Dan menurut saya sangat heroik Ada banyak pelajaran Mau berdiri Bayi kecil itu Diambil lagi Anak kecil itu diambil lagi, digendong lagi Dan Nabi dalam keadaan berdiri Wa umamah Yah bintu Zainab bintun Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ini Hadis ini sangat-sangat Menurut saya sangat-sangat menarik ya Ketika dianalisa Umamah itu perempuan kecil Meskipun itu istrinya Bagaimana sih Orang anaknya mau sholat kok digendong sama bapaknya, padahal bapaknya mau ngimami sholat Mbok ya istrinya ngomong dulu gitu kan? Pasti begitu. Nah, tapi Nabi tidak melakukan itu. Dia membawanya. Itu satu ya. Berarti keberadaan anak itu tidak itu. Kemudian yang kedua, analisa yang kedua adalah Nabi membawa perempuan dalam ruang-ruang ibadah. Ruang-ruang ibadah. Tradisi Arab yaitu bahwa perempuan bisa dibantu atau laki-laki bisa membantu tugas-tugas domestik istri dibawa ke ruang-ruang itu jadi anggapan Arab anak Arab uh, anak anggapan orang Arab terhadap anak bahwa apalagi anak perempuan yang satu tidak mempunyai kemuliaan sebagai anak laki-laki menurut saya undang tradisi jadi e, apa namanya hal ini tuh sebenarnya sah sah saja menurut Nabi, gak apa apa. Karena dalam keseharian Nabi itu selalu membantu istri-istrinya. Nah ini, <tuh> kemudian siapa Zainab? Kalian tahu nggak putri-putri Nabi? Pertama siapa Zainab? Kedua Rukoya. Dijadikan Nabi, otomatis Nabi harus apa namanya? Ibadahnya beda dengan orang-orang musyrik Apalagi setelah Nabi pindah ke Madinah Zainab pada waktu itu tidak ikut Nabi Tapi dia bersama keluarga suaminya Ketika menikah dulu Zainab diantar Nabi sama Siti Khadijah Sudah di Madinah Tiba-tiba Nabi diserang oleh kafir Mekah dan kafir, maka itu kalah oleh pasukan Madinah, pasukan Muslim, dan Abul As itu tertawan, tertawan menjadi tawanan perang. Dan ketika menjadi tawanan perang, eh, kabar itu sampai ke Mekah, sampai melihat seperti itu terenyuh Nabi. Kemudian dia mendatangi Abul As, dia mendatangi Abul As dan mendatangi sahabat-sahabat yang menawan. Abul Dia bilang Bebaskan dengan tebusan ini Akhirnya Abul pulang bebas Dan dia bertemu Zainab dan dia berterima kasih Karena Zainab telah membantu Menolongnya Menebus dari sebagai tawanan Dan tahap kedua Tuhan Zainab Dan pada saat sholat Jamaah sholat Ada yang bercerita menriwayatkan Pada saat nabi takbir Zainab berteriak Abu As ada dalam jaminanku, Abu As ada dalam perlindunganku. Tetapi nah, uh, Nabi melanjutkan sholat. Nah, ketika Nabi sudah salam, Nabi tanya. Sepertinya tadi ada yang berteriak seperti itu ya. Jamaah di belakang Nabi mengatakan Abu As apa? Kalau saya masuk Islam, maka dalam sejarah saya adalah masuk Islam dalam keadaan jelek, karena tidak dalam hati yang tulus, hanya karena harta supaya bisa dikembalikan maka masuk. Islam. Dan Abu As menolak. Sampai akhirnya, Abu As balik. Tapi Nabi kemudian uh, bilang kepada Zainab Abu As mengembalikan semua harta-harta titipan dagangan saudara saudaranya Abu As bilang, ini saya titipkan semuanya, masih adakah yang tersisa dari kalian yang dagangan yang tidak saya kembalikan? Ya, semuanya sudah selesai semua dikembalikan semua. Tidak ada satupun yang terlewat. Oleh karenanya, saya sekarang masuk Islam Saya sengaja masuk Islam sekarang Meski ditawari ketika di Madinah Tapi saya, karena saya ingin menunaikan tugas saya Mungkin kalau Rukoya itu apa ya Saya dulu pas ngaji di pondok pesantren Mungkin ngantuk jadi ketika ngaji hula Yakin itu gak, gak denger katanya gitu. nah, Rukoya sampai yang tahu Umi Kulsum, putri-putri Nabi ya Tapi riwayat hidupnya tahu gak Sebagian mungkin nggak tahu. Rukoya sama Umi Kulsum itu adalah keluarga Abu Lahat tersinggung. Sehingga memaksa suami-suami itu menceraikan semua istrinya. Istrinya masing-masing maksudnya. Utbah menceraikan Rukoya. Uttebah harus menceraikan Umi Kulsum. Dan kebetulan ketiga-tiganya, kedua-duanya itu belum dikumpuli. Allah melindunginya. Belum dicampur Zulrunain Yang mempunyai dua cahaya Cahayanya nabi Cahayanya putri-putri nabi Rukoya dan Mami Kulso Dan keduanya tidak berumur panjang Siti Zainab Wafat pada usia 29 tahun Rukoya 21 tahun Jadi eh, masih kecil-kecil meninggal masih muda-muda Nah itu walamma akhbiru kaannahum taqalluha faqalu wa ayna nahnu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam dan ketika dikabari mereka mengatakan bahwa kami sedikit seakan-akan kami menganggap sedikit ibadah kami dan bagaimana saya pengen tahu ibadahnya nabi karena nabi qadhu fi rahluhu ma taqaddama min dhanbihi karena Nabi itu, ana asu Saya berpuasa sepanjang masa dan tidak pernah berbuka. Wa Dan yang lainnya berkata, kalau saya menjauhkan diri dari perempuan, Akhsyakum lillahi wa lahu. Demi Allah. Saya justru mengkhawatirkan kalian semua karena Allah. Dan takut kepada kalian semua karena Allah. Lakinni asumu wa uftir. Sementara kami, tetapi saya, kata Nabi, sementara saya atau tetapi saya, selalu Bukhari. Fifat Nah ini, uh, intinya ibadah itu ya harus... Sesuai dengan porsinya ya, jangan sampai memberatkan, jangan sampai membuat kita e, merasa bahwa harus seperti itu supaya ibadah kita sempurna, kafah, kamil misalnya. Orang itu butuh istirahat dan sebagainya. Saya jadi ceringat e, ketika menghatamkan kitab ya tentang peristiwa Abu Darda ya, yang kemarin itu loh. Mungkin begitu. Terus kata istrinya, Umud Darda, baik. Kok begitu? Tanya aja kepada Abu Darda Abu Darda itu adalah orang yang Tidak suka dunia Jawab istrinya Nah sampai kemudian menunggu Abu Darda datang Abu Darda menyiapkan makanan Kemudian ketika menyiapkan makanan Ketika disandingkan Ayo kamu makan juga kata Abu Darda enggak saya puasa Salaman bilang Kalau engkau puasa saya nggak akan makan Akhirnya Abu Darda buka makan bersama Nah ketika malam Abu Dada masih di awal malam dia bangun sama sama Salman Sesungguhnya bagi Tuhanmu ada hak dari kamu. 'alaika hakon Dan bagi dirimu ada hak untuk dirimu. Wa 'alaika hakon Dan bagi keluargamu ada hak atasmu. Fa'tiku ladzi haqqin maka berikanlah setiap haknya sesuai dengan tempatnya. Jadi keluarga juga harus dipen... kamu juga punya hak untuk menggembirakan dirimu. Nah, itu diaturkan kepada nabi, kata nabi kamu bernasab. Nah, ini ini itu. Awalnya saya saya berpikir aduh Abu Darda tuh ya kok begitu ya, kasihan istrinya gitu kan. Tapi kemudian saya buka referensi tentang Abu Darda Tata Abu Darda itu salah dia tuh aslinya kaya raya. Dia sih pedagang kaya. Ternyata enggak mau seperti itu, sampai akhirnya ditinggalkan semua kegiatan-kegiatan e, perniagaannya dan menjadi miskin. Ada salah satu yang terkenal dari Abu Darda itu adalah tafakkur wal ibrah wal i'tibar. Tafakkur wal i'tibar. Nanti di akhirat Kalau halal Halal harta itu Maka dia tetap dihisap Meskipun halal Dihisap itu dihitung-hitung Saya sering menganalogikan Hisap itu mungkin ya Kenapa kalau makin kaya orang Makin banyak waktu untuk hitungan Makin susah Makin sedikit harta orang Maka akan mudah hisabnya Makanya benar Di surga itu banyak penghuninya adalah orang-orang miskin, karena hisabnya cepat ibarat kita di bandara bagi penjaganya bagi kitanya, dan lama waktu yang dibutuhkan itu akan berbeda dengan orang yang membawa tentengan satu tas saja dan satu kresek misalnya itu lebih cepat nah itu kata Abu Dhabi begitu, meskipun halal juga nanti akan ada hisab apalagi tidak halal apalagi haram maka pasti dia disiksa dan saya takut akan itu Kata Abu Dada akhirnya berprinsip begini Lebih baik sedikit tapi nyaman Aman dan menyelamatkan Daripada hmm, Daripada banyak Tapi akan merepotkan saya Nah ini, ini ini Makanya kemudian Abu Dada itu terkenal Dengan tokoh Yang zuhud Tokoh yang wirai Kehidupannya ada di akhirat Makanya tadi istri Abu Dada bilang apa tadi itu loh saudaramu itu loh suka su uh, Tidak suka dengan dunia Nah ya karena itu Karena itu Jadi uh, Orientasinya sudah sudah tidak lagi Ke dunia karena ketakutan Ketakutan tentang uh, Uhrawi dan para sahabat Yang seperti itu ketika zaman itu sangat banyak Sangat banyak Di zaman Nabi Satu jam loh Rasulullah alaihi kata nabi dicintakan kepada saya perempuan dan wangi-wangian ya kita juga suka Kalau lewangi wangi ya dan paling tidak nyaman kalau teman kita tidak wangi. <laughs> Apalagi belum mandi ya, sampai waktu. Wajah Banahablana minajwajina, wazurhiyatina, kurotayun, wajal nalmetakinya Naimama. Kurotayun tuh ya, yang menenteramkan, yang menggembirakan. Baik hati maupun mata. Itu final, tujuan final orang berumah tangga itu. Apalagi sih yang tidak membahagiakan, kecuali melihat keluarganya kuroto lain, Apalagi gak ada lagi itu kan membuat tentara, ibu bapaknya, keluarganya itu namanya kuroto lain. Nah, ini juga sama, perempuan danau itu membuat tenang, membuat gembira, membuat bunga, kata Nabi uh, ini terus kemudian. Abu Darda itu nama An. <tuh> <tuh> ya Rasulullah. La asma allah hijrah. Taala. Inni amala min unsa min ba'd. Ayat dukung mimba. Berarti menuliskan seperti itu. Unsa itu bermakna Nisa Said al Rasulullah. Dari Abi Said al hudri berkata bahwa ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah S.A.W Ya Rasulullah Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, laki hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, mengundang hai, hai, engkau hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, kami hai, hai, hai, hai, Sebagaimana engkau belajar sama Allah Sebagaimana engkau diajari oleh Allah Fakolah maka kemudian Nabi menjawab Izzani'na Fi yaumin katha wa kada. Fi makanin katha wa kada. Ya sudah Kumpulah kalian semua para perempuan Di hari ini ini ini Di tempat ini ini ini Jadi ada perjanjian Fajtama'na Rasulullah Dan ketika kami semua berkumpul Rasul mendatangi 4 sahabat Mekah Ketika ada perkumpulan Pembelajaran ngaji sama kancing Nabi Dari sahabat-sahabat laki-laki Para perempuannya pengen tuh pengen ngaji Dengan kancing Nabi Duh ikut Berdiskusi Ikut belajar tentang Quran nah, Setiap Quran diturunkan Nabi akan share Nah itu Porsinya ternyata buat laki-laki semua. Nah akhirnya mereka matur. Bagaimana kalau kita juga dikasih waktu. Supaya kita bisa ikut pengajian. Sama seperti para laki-laki suami-suami kami. Ketika mengaji tentang Al-Quran tadi. Nah akhirnya uh, Rasul merespon. Oke terima kasih. Sahabat-sahabat fatayat yang di rumah. Dan juga adik-adik yang di sini. Semoga pembelajaran yang tadi saya. Ungkapkan besar manfaatnya buat kalian, makin pede.